Oh gimana tarik penuh terus sam yangsempatnya asso he tangguh mengangkut jam berat-berarat tidak pernah rewel mesinnya share boleh juga Toyota Kijang dengan tipe mesin yang membuat